dengan yang luar biasa kondisinya panas <tuh> di mana sore ini sekitar jam 4 kita lihat di kampung sore nah, ini luar biasa sangat saya memancing dari isennya supaya parumanya itu ada nah, seperti ini. Icannya <SILENCIO> itu nah, mudah ditemui. Jenis ikannya yang sering makan menjadi hijau jenis ikan ini. Nah, ini jenis morison, jenis morison dan ini mudah ditemui di toko-toko e, jenis ikan yang mau seperti ini adalah ikan yang bersisik seperti ikan seperti ikan e, tengara, ikan kakap dan lain-lain yang basisnya bersisik, oke? Okay? kita ikuti tetap jejakkan Alhamdulillah seperti ini jenis bau nah Alhamdulillah sore ini lumayan Alhamdulillah teman-teman lihat ini ukurannya cukup jumbo Uh, sehingga tarikannya cukup berat cukup melawan sekali uh no no no no, no, no. oke okay. cepat kami simpen takut kalau jatuh oke okay. terima kasih teman-teman kita saksikan lagi aduh kena panting ikan teman-teman ah. ah, hari ini aduh kurang beruntung ini ini cukup dalam satu senti hmm. Tapi nggak apa-apa Tetap semangat Semua pekerjaan pasti ada resikonya Dan ini oh. Cukup sakit sekali Kayak disengat kalah jengking hmm. Mudah-mudahan cepat sembuh Mulai meriang teman-teman entah kenapa tadi, mungkin cukup besar ikannya eh. oke, enggak apa-apa tetap semangat tetap semangat ini, setrek lagi teman tapi jenis ikannya ini enggak bisa dikonsumsi cukup dalam iya kenapa kahilah kalau uh, cukup dalam gak apa-apa, kita lepas lagi sebagai pelastari alam oke, okay, tetap lanjut lagi Alhamdulillah, sore ini takutnya uh, lumayan karena suasana mendung takutnya sudah hujan ini dekat di jam 5 teman-teman, ini -teman. dekat dibuka puasa kita pulang, tetap ikuti jejak kami, jangan lupa like and subscribe untuk memperkenalkan, untuk mengembangkan channel kami oke terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap